Ini eh, uh, layan pulang tuh apa tuh? Oh, kerang kiraan gamat tuh gimana? Gimana dapetnya? Oh, ini bagian dari perjalanan touring bubble yang luar biasa mm -hmm. uh, untuk cek habitat di pantai punggur. Lumayan. Boleh lihat hasilnya. Okay, okay. Lihat lihat lihat lihat Boleh di diperserahkan mm -hmm. enggak diper, uh. Ada sekitar satu ton ya. Iya ada ada ada. Ya, hmm? hmm? kalian ada umpan. langka, Oh iya, sip, dari, juga, dari juga, ya. harus, harus asal lho? karya Pantai Pulau ini dulu. terkecil ya? Kan barang nih di Sulawesi Utara, di Ada Kalau namanya umpan. Ya, Oh, ini oh, ini nah, gurita. Bukan bukan. Tadi dapat juga kerita gamat nih. Bubble lagi berunding. Besok umpan untuk mancing besok. gurita Gurita, guri. guri, Gurita. Gurita. Guri, eh, Dekar Dekar kan? guru okay, bentar guru lagi, bentar lagi. Bentar lagi. Banyak banyak ya. Banyak kulit itu mak. untuk hiasan, Mak. Cangkangnya, Cangkangnya itu, iya. itu oh, kok kulitnya sih? banyak sini. Oh, buat, apa itu, lah? Di apa? banyak. itu karena dia Banyak batu-batu nih. Lumpur sudah. Kalau dibeli tungku pernah di Blitung, di, kelumpang. di kelumpang. Oh. Ah, oh di kelumpang. kelumpang. <laughs> <Bukan>, ini <itu gak laughs> oh, nyaman itu. Yo, center. <laughs> <laughs> Serah tempat. Hati-hati. hati-hati. Oh. Jangan dienggap. Hmm. Jangan dienggap. Ya, nanti. hati ngap-ngap penontonnya rame penontonnya ya. hasil ya, yang... hmm. Hmm. hasil malam hari ini <laughs> Oh, ini ini ini. Lah hmm. Batu laut. Ini, lagi, <laughs> ini, ini anak ada di juga ikan ya? dua, ya, Ini apa ini? Ini Bukan, buka, buka, kan. Mau dilempah ya? tadi gurita naik berpisu, kuenak lepas aduh lolos, disemprot itu, bukan Aini oh, Ini dia lah. Pak sutradara kami yang biasanya menyutradarai sekarang disutradarai. Cita <tuk> <Jadi>, talent. <tuk> Pablo lagi masak gamat yang ditemukannya pada sore hari tadi. demi masadas Selamat pagi, Freddy. ha Pagi ini kita masih di Pantai Ponggoro. Dan pagi ini kita udah bangun. Dan kesempatan kita melihat sunrise. Wah, cantik cuy. Tuh. Dan pagi ini ternyata airnya udah pasang dulu. Airnya udah mulai pasang. Ternyata pasangnya pasang. Uh, pagi ya, eh, ini udah Semalam kita berjalan udah hampir mendekati pulau itu. Tadah pagi, eh semalam udah hampir mendekati pulau tapi kita nggak ke pulau. Tuh. Cantik ya. ini hai, dari mana nih? dari u, dari Arno, dari itu tahu, tahu.